Pembuatan iya, atau iya, akhirannya bahagia. sudah sangat tinggi sampai 90 bener, Maka bener. Menteri Dalam Negeri menunjuk 50 kabupaten kota Indonesia oh. salah satu terbing tinggi untuk menjadi pilot project pembuatan Kia. Jadi Yo. kita dikasih alat, kita dikasih belangko, oh. kita dikasih sistem, oh. kita sudah bisa cetak Kia. Nah kegunaan Kia itu apa? Ibaran oh, No pungli. Enggak no ada pungli. Jadi dia datang kemari, oh. ya kita rubah formatnya, desainnya, suasana seperti kafe, ya layaknya kita kita ini kalau oh. mau nyantai kemana ke kafe kalau mau berlama-lama kemana ke kafe cuman yang di sini ya sebenarnya nggak lama-lama dia datang duduk uh -huh. mati suasana kafe dokumennya diproses langsung siap tanpa pungli tadi mas ah bener nggak lama ah, mari. tadi ya, bapak ya. menyatakan bahwasannya uh -huh. bapak menanamkan mindset kepada pegawai-pegawai uh, atau tim uh -huh. bapak bahwasannya kita pelayan itu kan mungkin kalau bapak ngomong sih mudah ya, ya bener -bener. karena kita juga pernah jadi leader lah ya bener-bener cecek ya. ya nah saya gini pak Hmm. ya kan mohon maaf pak mohon maaf ya hmm. notabenenya kan yang ASN ini kan ada istilah ABS asal bos senang baru yeah. ah mau kerja nggak kerja gaji yeah. tetap jalan yeah. itu oh, yeah. Yeah, karena beneru. kami pernah mendapatkan ya kendalanya para leader atau kepala-kepala yang lain hmm. ya itu pak masalahnya yeah. ah, apalagi termasuk ASN ini formula atau strukturnya itu the box, apa ya? iya uh... ya yeah. Uh, saya tetap memonitor, tetap mengawasi uh, semua jajaran saya, hmm. gitu, terkait uh, yang tadi saya uh, bilang untuk merubah mindset mereka. Hmm. Maka kita buat uh, Indonesia belum yeah. termanage rapi ya Pak. Yeah. Lalu bagaimana formulanya di Dukcapil Kota tebing tinggi bisa seoke ini sehingga meraih prestasi? Iya. Hmm. Yeah. Jadi, database itu sekarang sudah terbuka. Oke, okay, Pak Pari, mungkin uh, <coughs> beberapa menit ini sangat berarti bagi iya. kami sendiri, dan uh, kami pasti sangat senang bisa diundang. Bener, Pak, tapi uh. satu pertanyaan terakhir, Pak. Boleh, boleh. saya sebelum closing statement, si, ya, Pak. boleh. Uh, apa sih arti melayani bagi Bapak? Oh, Pak? Wah, luar biasa nih, nah, jadi. Marhabatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita podcaster jalanan, yang penting podcast. Iyalah, Asik kali. Kita kok udah kayak pejabat pada pagi hari ini. Iya, kita pejabat yang lagi berada di kafe. Kafe apa ini, Pak? Capil. Kafe Diskup Ini kafe apa kantor serius ini, Pak? <laughs> saya juga nggak tahu kenapa bisa ah. sampai di sini nih. Kenapa itu? Ini yang kurang tahu. Iya tadi kan masuk dari luar kan, uh -uh. Disduk Capil, Dinas Pendudukan Capil, masuk kok kafe. Tadi saya mau ngurus KTP. Tiba-tiba uh. saya duduknya di kafe. Iya kan, ini nggak salah tempat kita nih pak. Nggak salah. Bener. Makanya kita tanya aja sama yang punya kafe. Iya. Kita tanya owner kafe Disduk Capil. Oke, okay, kita pagi iya. hari ini ada di Disduk Capil Kota Tebing Tinggi dan pastinya kami di sini bersama narasumber yang akurat yang terpercaya berprestasi oh itu nanti dulu oh iya <gulung> oke bula, bula, kita di sini bersama Pak Pahri sebagai kepala dinas Kota Tebing Tinggi baik selamat pagi menjelang siang kawan-kawan Youtuber iya puasa Pak siap yep, Allah puasa alhamdulillah ya. ini memang benar-benar kantor ya kan Pak ya benar Benar, memang ini kantor di Tapiul Kota Tepi Tinggi. Hmm. Ya, nggak salah masuk kalau untuk ngurus KTP. Pas Enggak. memang kita, kami kemari kan, Pak. Pas, pas. Oh. pas Cuman memang agak berbeda dia. Iya, benar-benar. Pas, tapi berbeda, sedikit dengan daerah-daerah uh, lain. Wah, ini nih yang perlu di... Pas, tapi berbeda, <tuk> ya. itu. Ya. Gimana maksudnya, Pak? Jadi memang kita ingin uh -huh. berubah image. Uh -huh. bahwa selama ini kalau masyarakat itu berurusan yang namanya ke kantor pemerintah itu uh, kan uh, uh, ada rasa kekhawatiran, merutu, uh, susah, takut, sulit, kaku. P kita, pungli pak, pungli pak. ada punglinya ya kan? pungli, no no pungli, no, nggak pungli. ada pungli. jadi dia datang kemari, uh. ya kita rubah formatnya, desainnya, suasana seperti kafe, ya layaknya kita kita ini, kalau oh. mau nyantai kemana ke kafe, kalau mau berlama-lama kemana ke kafe. cuman yang di sini ya. Sebenarnya nggak lama-lama dia datang duduk, uh -huh. mati suasana kafe, dokumennya diproses, langsung siap tanpa pungli tadi mas. Ah, bener nggak lama. Langsung pak. Benar. Langsung. Di, di kantor lain biasanya lama pak. Iya, iya. Kantor lain itu memang kantor entah berantai ya kan. <tuk> eh, sama laman, kepling <tuk> cepet limpul pak. Eh Lain iya. <tuk> <tuk> <tuk> lain parkir pak. Iya iya. Eh. Makanya kita berusaha untuk menginformasikan ke masyarakat datang uruslah langsung. Bener pak, Dan nanti bilang Ko, kosong pak? Siap, ada semua Oh, oh mantap no ribet, full service gitu ya pak ya? ya? Ruangan full AC, uh, round table, iya. ada ruang tamu Kita sediakan bener, bener. sarapan pagi iya oh, yeah. Dari jam 9 uh -huh. sampai jam 11 kita sediakan sarapan pagi Kita sudah punya fasilitasnya, hanya karena ini mas masing-masing uh -huh. Dicoba, uh -huh. ya. oh jadi oh, oh, iya, ini untuk iya, iya, meja-meja iya. konsumsi Wah, habis lebaran kemari saya ya, lagi pak cari makan nanti. gratis terapan ya kita sediakan mesin kopi, snack wih keren keren keren ya. sebulan Sampai sekali nih. boleh kita ngurus KTPK ini ya. <laughs> <laughs> luar biasa nih bung kan Enggak ya. ada setahu saya kantor itu mm -mm. sebaik kita masuk wajahnya ketat-ketat gitu mm. kan terus Gak nyaman, panas gitu kan nah, Itu dinas yang lain mungkin, Bu Bukan di Stuk capil Bukan, bukan, bukan dinas panas. Oh, di kantor yang lain Kantor <laughs> Yang entah, Kantor apalah itu kan Tapi kalau masuk di Stuk capil Tamping Tinggi ini kan Kita disambut baik Ruangannya nyaman Nyaman, nyaman sekali Terus ya. malah dikasih serapan lagi, kata Pak Fahri ya. Dari jam 8 Dari jam 9 sampai jam sebelah, nah, ah, sebelah. Jadi, ini sebelah. sebelah. Yang, yang kita rasakan masyarakat mengantri, tapi tak perlu hmm. lama. Cuman mungkin dia enggak belum sarapan, kita sediakan snack gratis sama minuman gratis. Oh, so, di, ya. di, di belakang bapak saya lihat ada kayak ruang playground pak ya, anak-anak ya. ruang bermainan. anak kita lengkap. Iya ada ruang bermain anak, ada ruang di belakang Simas ini ada ruang menyusui. Ini ada ruang kantor rekaminan. dinas keluarga bukan <laughs> ini kan ada konsepnya kafe keluarga gitu kan? Iya iya benar Ini, ada playgroundnya, uh, kan ada playgroupnya bermain anak-anak bermain anak-anak. Kantor anak -anak. dinas keluarga berarti. Yeah. Jadi bukan <laughs> diskapil. Mungkin gini ya Pak Pak ya <laughs> mungkin oh, yang gimana, gimana? kendala uh, bagi ibu-ibu yang ingin hmm. mengurus at oh iya uh, benar-benar repot ya an buat an anak ya, anak, ya. Yeah, yeah. dari Disdukcapil Kota Tebing Tinggi ini hmm. Memfasilitasi arena permainan Sehingga oh, tidak keren, membuat keren, keren, keren. Enggan ibu, oh, ah ya kalau bawa anak-anak Ke kantor kan gitu kak ya, Jadi itu, betul. Itu, itu Makanya juga disebut di akun Facebooknya Disdukcapil okay. Solusi ya, ya Pak ya. Solusi. Jadi kita oh. Semua ada jalan keluarnya Jadi benar, masyarakat Kota Tebing Tinggi Jangan takut tidak dilayani Karena nggak ada ininya lah oh. ada dokumen ininya semua ada solusinya. Pemerintah oh, hadir untuk. Oh, Tuh, oh, dengar oh, dengar bunga oh, dengar. Oh, udah cocok bapak ini jadi bang. apa nih wali kota kayaknya ya. Wali kota mana Ma... nih? Huh? Wali kota mana? Kota-kota <laughs> itu. Oh <laughs> apa, kotaku ini. Jadi uh, Pak Pari, kami uh, memang mungkin sudah mendengar bahwasannya uh, uh, prestasi tebing tinggi ini lagi apa nih terexplor. Benar benar nah, benar. Dan yang itu yang mewakili atau memberiktoria Prestasi tersebut ada di Suduk capil. Kira-kira yeah. Bisa Bapak jelaskan prestasi apa aja Yang diperoleh oleh di Suduk capil? Kita dari tahun 2019 Itu memang sudah menunjukkan prestasi Yang eh, cukup baik lah Untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara itu kita dua kali berturut-turut juara satu. 2019 Sumatera ya, Utara 2020, dua 2020. kali berturut-turut ya. juara satu. Oh, tahun Tahun 2019 dan 2020 kita juara satu. Oh. Sumatera Utara ada 33 kabupaten dan kota jadi ada penilaian uh -huh. waktu itu kita meraih predikat terbaik pertama uh -huh. jadi saya dapat piala dan penghargaan dari Pak sepuluh oh. oh. kita Tahun dua Tahun ada kota-kota yang di Sumatera Utara ini kan sudah maju, tapi ya syukur tebing tinggi yang kota kecil ini akhirnya bisa orbit ya. Oh. bisa naik, bisa naik ke dalam kota, bisa naik ke dalam kota, bisa naik ke dalam kota, bisa naik ke dalam saya tahun 2018. Oh, artinya 2018. prestasi yang didapatkan itu sudah di bawah kepemimpinan Pak dalam ya? bisa naik ke dalam kota, bisa naik ke Prestasi. kota, Uh, kalau masalahnya, jadi gini sebenarnya kalau memang kita sudah bagus, uh, pasti benar, kemanapun benar. dinilai bagus. Makanya uh. Uh, sejalan dengan itu, uh. di tahun 2019 uh. benar, kita dapat penghargaan peringkat sebagai role model pelayanan di Capil di Indonesia se so Indonesia ya, ya, pak dari Kemenpan RB kita oh. dapat predikat baik role model pak uh. role model, uh. model, uh. model itu ibaratnya contoh Contohnya ya benar yang patut dicontoh oleh kabupaten kota lain se Indonesia se so ya. Indonesia ya, kita dapat baik 2019. Kemudian di tahun 2020 mm. alhamdulillah kita upgrading. Mm. Upgrading. Kita mendapatkan predikat yang sangat baik dengan kategori nilai itu A. Wes, jadi seren. kalau si mahasiswa kuliah dapat nilai A itu udah enggak Oh, oh. Udah, udah bisa dapat sepeda. Udah udah, udah nama, nama, uang kos itu, Pak. Eh <laughs> <Ayu udah>, iya, <laughs> okay. ngadu mama bisa dapat sepeda, Pak. Eh uh, iya. Bukan yang ngasih sepeda bukan mama Oh, pak. Bapak. Pak deh. Oh iya iya iya. Oke, Oke, itu Pak, Wali, Pak Wali Kota diundang ke uh, uh. Kementerian PAN oh. uh, untuk menerima penghargaan kategori A tadi dari Kementerian PAN dan RW. Oh, oh. Pak Wali Kota ya, Pak ya, yang itu yang diundang. menerima di Bapak ikut Jakarta. Pak Saya Ikut mendampingi. Oh, Bapak mendampingi aja ya, Bapak foto figurannya aja. Oh. Oh. Karena apapun ceritanya, penghargaan ini prestasi ini kan untuk rakyat Kota Tebing Tinggi. Iya, oh. oh. iya, luar biasa luar biasa Yeah. Luar biasa bangga oh. Pak wali kota punya Pak Pari bisa toren nasional Ayuh, bisa dong, Bangga dong ini baru memang oh, yang pantas dibanggakan Oh kan? kita kan memang eh, apa namanya berpermasalahan permasalahkan yang tidak masalah kan Iya berarti, Membahas yang tidak terbahas kan <laughs> Kalau memang berprestasi kita Berarti Benji. Pak Umar gak salah pilih nih Kalau pilih, itu pilih itu kepada sapi. Nah. Loh, gak salah pilih <laughs> Jadi gini Pak yeah. di balik prestasi-prestasi itu kan pasti tidak terlepas dari kerjasama tim, ya Pak. Tim ya. lah Pak, ya kan? Uh. Selain memang uh, pemimpin yang visioner, ya Pak, ya leadership, leadership, gitu, ya, kan? leadership, leadership. leadership. Leadernya yang visioner ya gitu, ya ya. Yeah. Iya. <laughs> Tidak terlepas dari leadership, leadership, leadership, ya pak iya betul pak. nah bagaimana cara bapak membangun leadership, itu kepada kawan-kawan di distrik leadership, pak iya yang pertama saya uh. Tetapkan dulu di dalam mindset mereka itu, uh -uh. bahwa kita ini sekarang pelayan, uh -uh. pelayan masyarakat. Jadi jangan macam-macam, masyarakat uh -uh. kita ini sudah kritis, si uh -uh. masing ini pasti tahu. Uh -uh. Ada sedikit saja yang tidak sesuai di hati mereka, uh -uh. padahal peraturan mengatakan itu harus A, ah, uh -uh. mereka sudah katakan itu dipersulit. Uh -huh. uh, makanya tadi saya benar, bilang. Benar, benar, kalau masyarakat masih punya persepsi seperti itu, kita harus terima. Kita ini pelayan mereka. Semua ada solusinya. Hmm. Jadi saya ubah dulu pola mindset mereka. Kita sekarang melayani, bukan dilayani, ya kan? Hmm. Nah sekarang itu wujud nyatanya saya sampaikan seperti yang tadi di depan hmm. bahwa kita saya tugaskan tim pelayanannya, ini jangan lagi kalian berpikir untuk mengambil lah. Mm. mengambil tanda putih mm. dari masyarakat tapi memberilah. Mm. Namanya kami oh, makmuris. Memberi suasana yang nyaman, nyaman dari suasana uh, yang pandangan kan, pertama begitu menggoda iya, memang benar, memberikan pelayanan yang baik. Bahkan itu tadi kami sudah mulai berpikir mm. untuk memberi sesuatu kepada masyarakat ini. Apa mm. itu buktinya Seneng, Benar-benar benar. Minuman. Ya kan jadi eh, saya akan rubah pola pikir mereka ini jangan lagi mengambil sesuatu dari masyarakat tapi kita sudah mulai memberi walaupun cuma mm. ya satu paket enek sama segelas minuman tapi paling tidak masyarakat datang kemari tuh kita bukannya diminta sekarang ya malah kita dikasih kan Benar. tapi saya tidak ini saya tidak merasa apa ini baru uh, dalam satu tahun ini saya jalani di luar sana saya masih dengar ada oknum-oknum bermain oh. tapi saya terus uh, akan bersihkan ini saya minta kepada yang merasa dirugikan oleh uh, uh, Ul Haupnung itu lapor kepada uh, Oh, Jadi oh, kan. ini keren. Ya, jadi kan. Pak semisal kita di di luar sana, ya. sana uh, ya. uh, ketemu atau mendapatkan memang ya. atau mengalami sendiri ya, ya, mohon kan. maafnya Pungli. Ya. Bahwasanya kan ini jargonnya sudah semua gratis. Tiba-tiba ya, ya, ya. Pungli ya. Uh, warga boleh langsung lapor ke Disduk Capil atau langsung ke Bapak? Lapor ke Disduk Capil ada pejabat pengelola pengaduannya Oh ya, Jadi keren, memang kita, keren, keren. Eh, saya sangat tegas sama anggota saya uh -uh. Jadi ya saya pernah menan bukan menantang lah ya uh -uh. Meminta kepada yang memberi laporan itu uh -uh. untuk menunjuk orangnya gitu uh -uh. Saya akan bariskan kalau itu memang anggota saya uh -uh. Saya akan bariskan di depan uh -uh. Tunjuk, eh. inilah Pak pelakunya gitu Tapi ternyata memang Ya, alhamdulillah, ternyata oknum di luar itu. Oh, oh bukan atas nama kan fix, yeah, fix, oh fix, oh, fix, kan sering banyak di luar sana fix, <tuk> Ini fix, fix, fix, fix, fix, fix, fix, fix, cepat fix, fix, fix, fix, fix, fix, fix, fix, fix, fix, fix, fix, fix, fix, fix, fix, Belangko, enggak ada agisnya Benar. Lalu Pak, semisalnya dari pegawainya sendiri, dari pegawai hmm. uh, Bapak yang men, uh, kedapatan <laughs> seperti itu, tindakan dari distrik atau Pak Pari sendiri bagaimana? Kalau uh, berdasar prosedur, dia kan harus diberikan peringatan satu dua dan tiga. Oh. Ya. Kalau untuk tenaga kontrak itu sampai pada pemecatan. Oh. Pemecatan, ya, apalagi memang kalau uh, perbuatan dia itu sudah sampai ke penegak hukum ya untuk uh, pemecatan. Nah kalau untuk PNS-nya itu ada prosedur uh, harus diperiksa benar. di uh, bagian kepegawaian uh, mengikuti peraturan pemerintah nomor 53 tentang disiplin PNS. Itu pun akhirnya juga kalau udah pidana sampai kepada pemecatan. Uh, nah, Jadi memang uh, uh, kita kita gini uh, masyarakat itu adalah haknya untuk memperoleh dokumen kependudukan dan negara ya, itu Pak? merupakan kewajibannya untuk melengkapi hmm. bayangkan kalau si masih mas ini nggak punya akte kelahiran atau KTP, waduh, hmm. uang satu miliar di bank nggak kan bisa dicairkan kan? <laughs> ya kan ya, karena ya, punya KTP. Benar-benar. Gitu peran Dukcapil itu sangat penting uh, ya kan? <laughs> KTP aja nggak ada, apalagi duit satu miliar, <mugri> <tuh l> enggak <sehat aqui> <tuhrak> Iya <mugri> yang sedinginnya ini kesasar di jalan, dia diakui orang Indonesia. kalau wajah Wajah memang wajah agak-agak Arab, ya. Arab, ya. Arab, dimengerti Arab, di mengerti. Pak Hari, tadi ya, ya. bapak menyatakan bahwasannya ya, ya. bapak menanamkan mindset kepada pegawai-pegawai uh, atau timbuk ya. bapak bahwasannya kita pelayan. Itu kan mungkin kalau bapak ngomong sih mudah ya. Ya, ya. Karena ya, kita, ya. kita juga pernah jadi leader lah ya. ya, ya. cek ya. Ya, ya. Nah saya gini pak, hmm. ya kan mohon maaf pak, mohon maaf ya. Hmm. Nah tapi ini kan yang ASN ini kan ada istilah ABS, asal bos senang baru yeah. ah mau kerja nggak kerja gaji yeah. tetap jalan yeah, itu yeah, yeah, karena yeah, kami yeah. pernah mendapatkan ya kendalanya para leader atau kepala-kepala yang lain hmm. ya itu pak masalahnya, yeah. apalagi termasuk ASN, ini formula atau itu box, apa ya? gitu uh. yeah. Uh, saya tetap memonitor, tetap mengawasi uh, semua jajaran saya uh. gitu, terkait uh, yang tadi saya uh, bilang untuk merubah mindset mereka. Uh. Maka, kita buat uh, Dukcapil ini terbuka, uh. akses kita lakukan, uh, akses kita buka uh, kepada masyarakat. Ada Facebook, ada Instagram, kemudian uh. ada uh, laporan pengaduan. Uh. Ya, Jadi, masyarakat ini uh, silakan aja. Saya lakukan rapat evaluasi itu setiap seminggu sekali oh. Jadi, Rapat evaluasi seminggu sekali? Seminggu sekali Jadi di rapat evaluasi itu Bila kita Saya dapat informasi dari web Dari elapor Dari uh, FB atau apa yang uh, ibaratnya uh, menjadikan kasus di dukcapil ini oh. saya langsung cek orang. Berarti semua akun-akun merceks itu dievaluasi juga ya pak? Iya. Yeah, Pantau yeah. ya, nggak yeah. yeah. hanya buat udah dibiarkan gitu, Enggak. Nah, jadi oh. saya tidak membuat saya membuat dukcapil ini terbuka. Benar-benar benar. Semua orang bisa memberi ya. orang benar, bisa benar. melaporkan apa yang menjadi kecurangan dukcapil ini. Benar, saya, benar, benar. saya bersama tim uh, petugas pengelola pengaduan itu akan melacak. Jadi di sini kan mas, uh. semua dokumen yang diterbitkan itu secara sistem bisa dilacak siapa yang menerbitkan mm. dia ada kode, ada password, dan kita punya IT support itu sangat mendukung, sangat mumpuni oh. jadi dia bisa melacak, ini pakai password siapa nih terbit dokumennya bener, kepada bener. siapa dia dikasih dan hari apa oh. nah itu, kalau gitu, siap-siap aja cuma sangsi kayak saya bilang tadi itu iya, gitu. yeah, siap diproses proses hukum siap. ya oh, kan? jadi proteknya sendiri dari segi IT itu sudah lumayan oke okay, Pak contohnya, yeah, yeah, nggak sembarang, ibaratnya kan login harus ada ID oh, iya, betul, dan betul. ini terbitnya kemana-kemana di situ sudah bisa dilacak yeah. ID-nya. Uh, jadi dipertanggungjawabkan memang yang mengurus sendiri iya, ya iya, petugasnya iya. ya. Hmm. Lalu Pak mungkin satu lagi pertanyaan saya ya, Ma, saya memang pernah berpikir ya, ini jauh mungkin dua tahun yang lalu ya. Hmm. Ini karena kan uh, masalah go internet ini untuk administrasi ini kan kalau nggak saya saya udah digalakan sekitar 2010-an sepuluhan mulainya yeah, ya, Pak iya. ya. Uh, ini kan, Pak, perkara data, Pak. Perihal data administrasi yeah. yang dalam tanda kutip, kita belum net Indonesia, belum yeah. termanajer rapi, ya, Pak. Yeah. Lalu, bagaimana formulanya di Dukcapil Kota tebing tinggi bisa se ini sehingga meraih prestasi? Hmm. Yeah. Jadi, database itu sekarang sudah terpusat di Kementerian Dalam Negeri, ya oh. di Dukcapil. Di situ, setiap enam bulan, data divalidasi, ya, data divalidasi maksudnya data diupdatekan. updatekan uh, gitu, ya, uh, uh, uh. data seluruh Indonesia itu mereka yang uh, punya otoritas dari Kementerian dalam negeri. Uh. Nah, data-data yang sudah dibersihkan, yang walaupun asalnya dari daerah, kabupaten kota, itu dikembalikan ke kita. Data ini sudah sangat aman, uh. by name, by address, by nik, ada 23 elemen data uh, dari diri. Penduduk Indonesia itu yang tersimpan di sana, dan itu punya akses yang sangat aman. Hanya hmm. Dukcapil Daerah lah yang diberikan mandat oleh Pak Menteri untuk mengelola data itu. Nah, dari 2010 sampai dengan sekarang, data itu sudah sangat berkembang. ya Data kita sangat dinamis, data kita sudah uh, semakin dipercaya. Terbukti, waktu BPS melaksanakan sensus, data Dukcapil digunakan oh, oh. Pemilu, Pemilu. Mm -hmm. ya Setiap pemilihan umum mm -hmm. data Capil yeah, yeah, well, digunakan. Yeah. ya digunakan Jadi karena data kita sudah terpercaya Dan ada payung hukumnya berdasarkan undang-undang Jadi nggak perlu lagu lagi. Nah itulah yang menjadi alasan saya mm -hmm. Kenapa urusan uh, Penduduk itu harus mudah Ya mudah Karena kalau si mas-simas -si mas ini sudah punya data Di tebing tinggi, punya nik Sebagai dasar Dia bisa buat apa aja? misalnya oh, dia harus terdaftar dulu sebagai awal punya nik dari nik itulah bener -bener. dia bisa buat akte kelahiran, yeah. akte perkawinan, ktp, kartu registrasi, sim card, handphone. Jadi kalau sudah ada datanya di database pendudukan kita, ngapain kita tanya macam-macam? Oh, Karena pada bener -bener. saat dia mendaftar jadi penduduk tebing, dia sudah ditanyai macam-macam di situ. Siapa <laughs> orang tua? Siapa nama, ayah, golongan darahnya apa ya bener, kan? Iya, benar-benar Ada 30, uh, 23 elemen data tadi sampai, maaf Cacat fisiknya pun dicatat di situ Oh Iya, uh. cacat fisik, misalnya kayak saya ada tembongnya, ya kan? Uh. Ada pitanya, itu bisa uh. dicatat Kulitnya hitam, sawo matang, itu dicatat Tapi itu kan uh, tidak boleh diakses oleh orang lain Oh, uh, nah, gitu. itu gitu, gitu, uh. oleh undang-undang Jadi kalau sudah ada database-nya di tebing tinggi Apanya sih yang sulit untuk buat-buat itu kan tinggal turunannya saja, Kakak KTP itu tinggal turunannya oh. saja. Tapi oh iya, ya, dia nggak iya, iya. punya data, Mas. Uh, uh, uh. Baru awak, awak lihat kan, ini turun dari planet atau dari keluarga dari hutan? <laughs> ya. Udah benar, ya. uh, uh, udah gelap ya. Terbesar gini kok enggak pernah terdata di minimal uh, di kantor lurah. Ya, kan? Itu uh, uh. baru kami ada mekanismenya untuk lakukan penelitian. Oh, seperti itu. Oh, ya, berarti nanti kok... awak tanyain, tiba-tiba dia ngomongnya Inggris. Uh. Nah, tapi mau buat KTP kan, Bu Eci kan? Aduh, uh. nah, juga awak ya kan? Jadi... <laughs> Bung, di negara-negara maju juga yang namanya big data ini sangat dijadikan pondasi oh, oh, oh. awal bu, yeah. oh, no, no, no. dalam administrasi kependudukan, jati diri dan bisnis. Bu. Hmm. Nah, bisnis iya dari big data ini. Jadi dia tahu kalau misalnya di, di stabilitas, no, ini perlunya ini apa nih? Nah, oh, tawarin oh, ini, oh. tawarin ini. Nah, ini anaknya banyak yang kecil-kecil nih, tawarin, tawarin. Nah, yeah. dari situ bisa di follow up lah apa sih keperluan atau apa sih yang dibutuhkan dari uh, satu orang nik ini satu induk ini, uh, ini. Ya, ya, ya. Hei, udah cocok nih pak bapak angkat jadi Bisa. pegawai dulu jadi ya, ya, ajudan dulu jadi ajudan ya. <tuh> <dan> dulu <tuh> kok <Kau>, paham sekali <tuh> baru <Beberang>. nah, tadi <tuh> malam dipelajari ini kayaknya nih <tuh> yang menarik <tuh> saya <tuh> tadi pak kan ini kita cerita timur uh, kalau memang mm -mm. treatment treatment yang bapak berikan kan tadi hilirnya ke Uh, panis ya Pak ya yeah. kan nggak yeah. mungkin Pak kalau ada panis nggak ada rewardnya Pak Iya yeah. yeah, betul-betul betul, betul, betul. ya Pak. Yeah, sebenarnya kalau kalau kita kerja uh. itu kan memang sudah-sudah ada garisannya sudah uh. ada janji kita kalau uh. sebagai PNS itu ya bekerja sesuai aturan melayani masyarakat oh. apa yang dia beri yang didapatkannya berupa gaji oh. tenaga kontrak juga Uh, apa yang diterimanya berupa gaji jasa oh. hmm. tapi saya uh, uh, di Dukstafil ini ada memberikan reward tambahan hmm. jadi setiap satu bulan sekali itu hmm. kami menetapkan uh, kalau uh, apa di BUMN atau apa itu kan ada man of the year oh, ya. Kan? Oh, Keren -keren kalau ini. pertandingan bola man of the match ya, gitu ya. Kalau kami ini pegawai berkinerja baik bulan ini. Oh, oh jadi, jadi fotonya kita tempelkan uh, ya kan di, di, di tiang listrik kok. Dicoklos ya kan. Oh, <laughs> oh jadi, food food ya Pak. Ya, jadi ini kami tempel fotonya uh, dan dia uh. diberikan uang uh,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 Mama bisa beli beras ya, lah kan. ya kan gitu. Oh, iya. ya, ya, ya. Ya. Jadi memang selain tanggung jawab teman-teman iya. melayanin iya, iya. Pak Farin ini memicu merangsangnya dengan riuh-riuh. Ya, iya. gara-gara-gara. Uh, Kurasa itu dia uh, ter-termotivasi teman-teman ya. di disiplin iya. untuk berlomba-lomba menuju yang terbaik. Iya, Pasti. Iya. Karena tahu saya memang gale nih bogogoynya. Iya. Yeah kayak udah di ke grafari oh. gimana iya. gitu kan besar-besar <laughs> itu apa itu kaca atau apa tuh Pak kok besar yang nutupi wajah orang itu <laughs> itu itulah PK eh, punya akal layanan kan? dokumen langsung siap jadi uh. ya jadi kita itu itu uh, tampilan database setiap pemohon oh jadi cerita sama Mbak Iya si Mas ini datang ke situ mau urusan apa cukup sebutkan nih <earth> tunjukkan kakak KTP, saya mau buat KTP saya rusak diketik saja niknya di situ langsung bisa kita cetak, ditunggu selesai 5 menit gratis? Klok. gratis, oh, ya langsung iya dibawa nah makanya 5 menit, kalau tadi datangnya pas dapat snack, snacknya bawa pulang aja hahaha oh. uh, <laughs> belum habis kan, belum habis <laughs> ya kan nanti belum habis, karena kalau jaringan itu bagus 5 menit langsung jadi, ambil KTP-nya yang, eh, yang pengganti yang rusak tadi kan? bener-bener oh. snack-nya apa nih Pak, lemang Pak, enggak? enggak? bukan kita snack-nya bervariasi ooooh nah, tapi menu nggak boleh dibocorkan nanti ada sepi, ada ini kan oh iya Oh memati-hati lah iya, iya lemang Pak, kan kita kota lemang <laughs> <laughs> lemang, lemang, nanti takutnya apa? dingin Oh ya, itu. Oh. tapi bervariasi lah, nanti ada roti kacang, ada lemang paling tidak dia udah dipaket kemudian ada minumannya kita buat jadi intinya bapak kan memang membuat warga itu apa namanya ya tidak tidak ini tidak memasuki nyaman bahkan jadi penasaran ini kan nanti udah bagus udah siap pun semua administrasinya aku robekin aja lah nih biar jumpa Pak Mahdi hilangkan aja kan tp Oke, opa-opa korea tengok ya semua ada prosedurnya. baik Jangan takut lagi ke Dukcapil. Ya, oh, itu dia. dia Arna, di, itu proses di Semua ada solusinya. Pejabat-pejabat kita, staf-staf eh, di bawah saya ini siap siap memberikan solusi. Oh, iya. Ya, Apalagi memang kita keren, ini kan keren, keren. Wajib KTP administrasi kependudukan. Ya, enggak enggak punya KTP enggak bisa naik pesawat, enggak bisa naik kereta. Betul, arasi, betul, betul. Benar banget benar itu. Jangan usahlah masyarakat ini. kan Pak, jadi kan mungkin bapak sudah jadi apa namanya role model ya, atau benar, contohan ya, ya. mungkin apa sih tipsnya agar ya daerah-daerah yang lain itu bisa seperti otak tebing tinggi nah kan juga di sedikit tambahan pak banyak dari daerah-daerah luar yang kunjungan kerja ya pak itu dia, betul, studi betul. Berarti, nah, ya studi uh, berarti dari misal uh, saya lihat di solusi dukcapil facebooknya itu ada DPRD DPR. Uh, Medan, dari Toba, Toba, dari Langkat, Langkat ya Pak ya uh, Dari Dinas Dukcapil ya, Di daerah lain. lain juga ya. kunjungan kemari ya Pak ya, uh, Itu gimana tuh Pak? Jadi ya Kalau itu konsekuensinya Kalau kita itu bagus hmm. Daerah lain cenderung uh, Meniru yang bagus hmm. Jadi untuk uh, Sekelas Komisi A atau Komisi satu DPRD dari beberapa daerah itu Sudah hmm. datang ke kita hmm. Mereka ingin lihat apa sih yang menyebabkan dukcapil terpenting itu bisa lebih baik dari daerah mereka benar, benar, jadi saya benar. bilang kita, eh, kalau tugas dukcapil seluruh Indonesia itu sama semuanya mencetak uh -huh. KK, KTP, kemudian pemanfaatan data yang bikin berbeda adalah, ya itu tadi, mindset pelayannya uh -huh. kemudian inovasinya itu aja yang bikin inovasi. inovasi iya inovasi, iya. kita benar. punya inovasi ya pelayanan itu enggak lagi ya tadi selain yang tatap muka langsung jadi uh, ya uh, selama ini orang kalau udah katanya ngurus KTP kakak itu pasti lama kakak minggu uh, bahkan bertahun bener-bener langsung cetak ya uh, uh, itu selain itu keren-keren kita juga punya inovasi bermohon itu lewat KTP apa lewat Android saja gitu maksudnya uh, Pak lewat Android, Android di mana mesan KTP itu bisa lewat WhatsApp uh, uh, lewat WhatsApp, uh, WhatsApp uh, bisa lewat aplikasi kita ada namanya sentuhan Dukcapil uh, di klistur Iya, saya ini lihat Dukcapil ini nasional atau khusus punya tebing khusus tinggi Tebing tinggi, iya. Oh, eh, oh. oh. Nah, nasional, enggak hanya NIK yang terdaftar oh. di tebing tinggi yang bisa jadi. Ibaratnya, oh, iya, kalau benar, benar, pesan benar, makanan benar. sudah bisa online, pesan transportasi bisa online. Iyi. Pesan apa lagi? Pijat, pijat, pak ah, bisa pijat, pijat, bisa online. Kenapa pijat, pijat, pijat, bisa online? pijat, pijat, jauh ketinggalan. Oh, oh. Kalau ada pijat, yang belum seperti itu, udah jauh kali ketinggalan. Sementara oh, mungkin kepala dinasnya pijat, pijat, pijat, pijat, pijat, pijat, kudet pijat, pijat, pijat, pijat, pijat, pijat, pijat, serba online ya, benar, yeah. benar -benar kita udah udah punya dua tuh aplikasi kita Apakah sentuh dukcapil ya, dan, dan empati dan empati ya pak ya nah, oh, bener, bener itu bener -bener. ada dua bener -bener. Uh, bisa di download di Store, tapi khusus tebing ya itu khusus hmm. tebing pak khusus tebing dia kalau nggak NIK tebing atau terdaftar di database tebing dia nggak bisa login nah Lati. ini memang programnya tubuhnya, uh, yang dicanangan atau program di dukcapil tebing iya, ini, ini, ini inovasi daerah tebing oh, tinggi keren keren ya keren. ya saya kalau setahu saya kayaknya ini apa, udah lama launching pak? tahun 2019 saya udah launching wah tuh di bulan Juli bagi bumbung di rumah khususnya warga tebing tinggi iya, itu dong. download tuh di playstore sentuhan duk capil ya. jangan game slot aja yang di download Lama. Oh. iyalah nah, ya kan sentuhan duk capil di download jadi ya. tetangga oma uak uh, bapak pak de yang gak ngerti nah, ajarin tuh pak ya. nah. di aplikasi ah. ini itu apa fitur yang diberikan gitu maksudnya ada lima fitur layanan hmm. ya bisa buat KK, KTP, hmm. elektronik, kia, surat pindah, akte kelahiran hmm. ya. itu kita hanya cuma cantumkan nih? kita daftar pakai email sama NIK kita oh. kemudian nanti sistem memberikan password ke email kita oh. dengan password itu kita login Nah, habis itu misalnya si mas ini mau buat nah, jadi ktp di, di, di, di aplikasi ini ya, ya, ya, ya, oh, ya setelah uh, install ya uh, jadi uh, membuat ktp karena hilang uh, cukup foto kartu keluarga uh, ya kan kirim uh, foto uh, surat keterangan hilang polisi kirim Submit uh, uh, maka uh, permohonan itu langsung datang ke admin kami uh, setelah selesai si mas tinggal kita pilih opsinya mau datang ambil besok atau kita antar kita oh. punya tim pdkt namanya pdkt itu Uh, pelayanan delivery KTP elektronik. Oh, hey, oh, ya, ya. Ya, ke, Ber ya, Berbayar, Pak? Nggak bayar. Enggak bayar. Oh cu. enggak bayar. Ber Jadi Ber aplikasi itu pun ada media interaktifnya, hmm. chatting, chatting via WA. Saya mau diantar ke alamat, tapi jangan alamatnya yang jauh-jauh di luar negeri ya, atau dia, oh. di mana-mana. Oke, oh, ah. ya, sebentar iya. lagi kalau udah ada delivery ada drive through nih, Pak. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> iya, iya. <laughs> Masuk dari <laughs> kereta <struktur> ya. <laughs> <laughs> iya, kan, Pak. Jadi, masuk langsung siap tuh, enggak pala turun kendaraan. jadi <laughs> sangat mudah ya? ya mudah sekali, Ternyata Bu. Nyata sama seperti itu, enggak yang dulu Nah, dulu, dulu awak cari-cari kempen di ya, mana ya, sana. Iya, kepala lagi menangkap ayam. Kalau ya, tak ada, Nggak ada ya. rapat, uh, rapat, rapat, rapat uh, kemana mana uh, uh, uh, uh, ya? habis, Blangko habis. Besoklah datang, besok. Ah, itu sudah. Halal itu tidak, tidak ada lagi ya Pak. Udah, udah kesana, udah sana kemari aku kata keping. Nah, jadi deh, kan deh. kita memang berdasarkan hasil riset dengan kemudian informasi hmm. uh, di apa lah di luar kan memang sebagian besar tadi generasi milenial nah, oh. oh. ini kan sudah menggunakan. Ah oh, oh, benar benar Berarti sudah menggunakan. Android. Android. Nah inilah oh. yang kita segmen inilah yang kita manfaatkan <coughs> supaya berurusan uh, admin dulu itu sambil tiduran di rumah pun bisa. Oh iya. Di diantar oh. lah. Diantar diantar. Oh, berarti oh, memang iya. ini berarti anak milenial nih Pak di mirip mirip lah ah. opa opa Korea kayaknya eh, <laughs> oh, oh. luar biasa kita, luar biasa, kita sangat mengapresiasi ya pak karena Apresiasi, apa ya. lalu saya lihat di sini pak ada kartu identitas anak nah, ini ya. fungsinya apa jadi kalau eh, Kartu Identitas Anak itu seperti KTP, tapi KTP Anak oh. ya. Di beberapa daerah itu, uh, itu ada, tapi ada juga yang nggak ada Tempeng Tinggi itu tahun 2016 su sudah sebagai pilot project untuk pembuatan kartu identitas anak oh. Karena apa? Karena dia memang sudah bagus oh. Katupan, oh, iya, iya, benar. Uh, capaian Ini pembuatan iya, atau akhirannya sudah sangat tinggi, sampai 90% benar, Maka benar, Menteri benar. Dalam Negeri menunjuk 50 kabupaten kota di Indonesia salah satu terbeng tinggi untuk menjadi pilot project pembuatan kia jadi oh. kita dikasih alat kita dikasih belangko oh. kita dikasih sistem oh. Oh. kita sudah bisa cetak kia nah kegunaan kia itu apa ibarat ktp anak jadi anak itu punya rasa kepercayaan diri dia oh, di, KIA, nah, di kia jadi itu orang pun ada barcode gitu um, ya. di, di kia itu ada barcode juga yang kalau kita scan menunjukkan siapa nama orang tuanya benar benar benar dan ini di di, di, di beberapa Gerai ini udah dimanfaatkan untuk masuk sekolah, untuk belanja permainan, belanja di toko buku, permainan anak, bagi yang punya kia itu dapat diskon. Itu ada kerjasamanya gitu. Itu ada kerjasamanya. Iya. Kalau di tebing tinggi karena baru di mana ya? Di toko bukula. Bisa lembah dengan kemudian di apa? Dinas pendidikan itu mereka sudah gunakan kia untuk pendaftaran murid sekolah. Itu tadi Pak itu bisa terkoneksi ke database kita ke server kita iya yang menyediakan apanya scan barcode nya pak nah scan barcode itu memang masing-masing kalau uh, kalau misalnya di pendaftaran sekolah uh -huh. itu uh, alat uh, card reader nya itu sekolah lah yang oh, gitu. apa sama kayak di perbankan kan kalau KTP kita perbankan bener -bener, lah kan ya kan, bener -bener. Ya kan? Oh. kan gitu. jadi ada kepercayaan tidak perlu lagi dia membawa kakang, membawa KTP eh, apa akte kelahirannya KTP mm. mamaknya mm -mm. untuk mendaftar sekolah cukup dengan kia itu aja semua data udah, udah ada di situ nomor-nomor oh. ktp-nya udah ada nomor eh, kakaknya sudah ada gitu jadi cukup satu kartu saja oke okay, oke okay, oke okay. dan ini belum semua dukcapil di Indonesia ini bisa loh mas I nah, membuat ini gitu karena itu tadi ada ini apa namanya oleh project, project tadi ya, iya. ya langsung project. ya dari iya. Jadi kalau cakupan yang sudah melebihi target nasional di atas 95 persen hmm, kepemilikan iya. akte kelahiran wajib dia membuat e, a, a, kartu identitas anak. Iya tadi ya, oh, Jadi si ya, anak itu tadi. punya dokumen itu ada dua, akte kelahiran sama kartu identitas anak, kan itu? Enggak siap-siap kita kalau nanyain. Sebenarnya iya, ini, karena kita sebenarnya pun kan tadi duduk di sini udah nyaman. Mm -hmm. Ini ini udah puasa ngang. ya karena puasa nih. Kalau <tik> nggak oh, pesan kopi ya? Oh udah datang nih pesan kopi bartender eh. di sini udah pasti. Ya nah, ini coba kita lihat aja. <tik> iya ada menu kan? Ada menu menu ducapir, khas tebing-tebing ya. Ini mm. boleh dilihat nih kawan-kawan. Nanti kita foto lebih dekat kan. Nah, Langsir apa lagi tuh? KTP el eh, mm. elektronik sampai jadi. Foto kopi kartu keluarga, nah, satu yeah, AI, yeah, yeah. satu identitas mm. anak sayangan. Ini saya di kartu KTP anak tadi Pak, ya iya, Kia ini ya kan kita oh. buat bahasa bahasa yang ya, menarik lah, ya. kartu keluarga harmonis, iya terus iya. kalau kartu keluarga yang An non, harmoni. non harmonis, <laughs> non harmonis <laughs> ada, ada, ada juga ya, ada, tapi harus memenuhi prosedur. Oh, oh, oh, ya, oh ini pakai gula aren atau gula merah, iya, iya. kartu keluarga sengketa, iya, kan? iya. karena nggak manis dia. <laughs> kalau pakai gula merah, kalau kelahiran manis. diri kau ini untuk karena ya. oh, ya. nah, ini harus ada, kalau harus ada Bapak sama ayahnya. Ah, Bu, buku nikah oh, buku nikah harus ada nah, ya, surat uh -huh. keterangan pindah rumah. Ya. Oh, itu untuk nanti administrasi dia di tempat barunya ya baru, Misal hmm. dia bahwa gitu sekolah atau bekerja dia pindah rumah oh, oh, al-item free free free free ya. nah itu yang paling penting di sini di yeah. capil tebing bingung kalian buat duit berapa Rupiah bahkan hmm. dapat makanan dan minuman gratis udah kemana lagi udah tak bawa duit dapat yeah. makanan Kepala dinas ke kayak opa-opa Korea. Ah, iya. Nanti ya, datang kemari cuma minta putuh Iya, minta di ruangan Pak dinas uh, oh. aja. Ajak uh, kita. Aduh. Luar biasa. Kami pasti apresiasi sekali apresiasi, dan kasih harapnya kasi. apa namanya bukannya diperpanjang tapi lebih di upgrading yeah, Pak. Iya. Kan um, yeah, kan iya walaupun memang ada studi banding dari luar daerah gitu kan karena ya memang yang baik itu harus didukung dan harus ditiru kan Pak. Yeah, ya Dan Terima kasih karena di Siduk Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi dikenal di Sumatera Utara dan yeah. Indonesia, yeah. Pak, yeah. ya kan? Iya, yeah, kita juga bisa ini loh, bisa apa namanya? pamer loh. Iya, oh. Oh. Yeah, yeah. Kami mana oh, sulit nguruskan oh, iya, iya. TV. Oh, kemana kamu? oh. Ya, kemana? Rakan -rakan ah. ke mana kau? Oh. Mau kan lagi? Ke Siduk sana lah. Hmm. jauh jauh ah kami tinggal pijit di sini saja datang nah. datang orangnya ah kalau ah. di sana sungkan so, yang nanti dapat kopi sama kenteng tapi yeah, kalau tuh yeah, pingin yeah. kau ayolah sana ah luar biasa bahkan oh, oh. oh, gitu yeah. pasti luar biasa ah oke okay, pak Pari mungkin <coughs> uh, beberapa menit ini sangat berarti bagi yeah. kami sendiri dan ah. kami pasti sangat senang bisa diundang benar pak tapi ah. satu pertanyaan terakhir pak boleh, boleh. saya sebelum closing statement si boleh Uh, apa sih arti melayani bagi Bapak? -Bapak? Oh, luar biasa deh Jadi, uh, kalau saya arti melayani ini uh, Muncul dari pengalaman-pengalaman pribadi saya yeah. bapak, Saya tidak menafikan dahulu saya Untuk mengejar cita-cita saya pun banyak mengalami kesulitan yeah. Terutama di uh, administrasi. aspek administrasi ini oh. aspek, aspek administrasi, yeah, yeah, yeah. jadi uh, itulah pengalaman saya mau urus ini susah, hmm. mau urus ini susah. Hmm. Nah pada saat saya diberikan Allah kesempatan, amanah hmm. untuk di sini, hmm. saya terpanggil. Ya kalau aku dulu susah, orang lain jangan susah. Jadi hmm. cara mereka nggak harus ya Allah, susah. Allah, biasa, Bagaimana? Ya kita layani, itulah artinya kalau menurut saya hmm. dari pengalaman saya sendiri. <laughs> kalau kita sudah pernah mendapatkan kesulitan memudah orang lain. Iya, betul, betul, Jangan betul, betul, mal jangan, malah dendam, <laughs> ya. jangan malah betul, jangan oh, dendam. Jangan betul Kalau kita dipersulit oleh orang lain, jangan malah mempersulit orang lain kembali, Lebih, malah memudahkan. Mudah, iya. Nah, uh, berarti uh, uh, konsep yang terjadi saat ini itu mungkin karena pengalaman pak pengalaman Malu pribadi yang mah. agak pahit lah. pahit, ya, pahit sekali tapi sekarang jadi manis, <tuk> <Malu. Aduh. tuk> Insyaallah amanah ini bisa saya lakukan -akan. dan itu tadi Mas bilang terus dipertahankan dan ditingkatkan amin, amin, amin, pasti amin, pak, amin, ditingkatkan iya. kami berharap ya program-program ya, yang Bapak perkenalkan tadi saja itu sudah keren, keren ya, bro, iya. tapi pasti Bapak juga enggak apa namanya enggak, enggak, enggak, tenang dalam keadaan ini maksudnya pasti tetap Terus, iya, dan nah, iya, nah, iya, di zona iya, nyaman, iya, nggak kan, iya, biasanya. Nggak mau. Kesalahan seorang iya. raja itu udah merasa rajanya eh, kerajaannya itu oh, sudah terbaik. Iya. Hmm, ah, Benar kan? Iya, Jadi upgrading tuh perlu, apalagi bener, ini kan bener. terkait dengan digital. Iya. Digital. Saat ini kita kalau merem, kita tinggal ya, Tinggal oleh oh, digital. Bener, bener, Makanya ke ya. Pak Hari ini perlu ditiru. Kenapa? Ya contohnya kepala desa ini perlu memang update. Hmm. Atau studi Bandungnya masih jauh-jauh, ke di, di aja ya, dinas yang lain Iya, kayak dinas PU mungkin membuat project lewat online Ah, oh, benar, benar. Bisa, kan? benar, benar. ah benar Daripada jauh-jauh, Pak Pari yang jelas kok <laughs> Iya, benar, benar. <laughs> Luar biasa, oke Pak Pari Baik, baik kami ya, sangat berterima kasih bisa-bisa diundang di deskripsi dan alhamdulillah. ya pasti pokoknya makin keren aja Pak Pari makin ganteng aja pokoknya tetap dipertahankan opa-opa koreanya oh, iya, ya, <laughs> <laughs> <laughs> oke okay, iya. Pak Pari kita mungkin akan mundur diri karena kalau panjang lebar orang juga muak nengok kami podcast perjalanan karena <laughs> banyakan yang kontra daripada yang pro eh. dan ini ini kan dinas pertama ya yang kita yang pro kan yang kita diberi waktulah oh, ya oh gitu kan iya. kita pro kan enggak, <laughs> enggak enggak enggak kita kita netral ya yeah, yeah, yeah. oke okay. kami dari podcaster jalanan yeah. memperkenalkan diri dan pastikan yeah. t dan subscriber channel kita di podcaster jalanan yeah. podcaster jalanan yang penting podcast iyalah oke okay. warahmatullahi